Halo Mabro ketemu lagi di channelnya si Muni kita kali ini mainin lagu-lagu online Mabro udah jelas kita akan bahas beberapa hal fitur yang memang sangat unik dan menarik dan kalian harus tahu apa itu fitur Ascend, Chain Mabro jadi gini untuk menghemat dan kalian tidak akan selalu beruntung dalam permainan ya jadi basic dari senjata kalian untuk di level 25 itu sebenarnya bisa diupgrade dan menyamaratakan ratakan dengan senjata di level 40 Mabro jadi kalau kalian masih level 25 atau 30 udah bisa upgrade senjata kalian yang pakai itu udah sangat untung sekali bro karena setara dengan level 40 untuk senjata e, contohnya ini ya gua pakai merchant e, gua coba tempa untuk di level 25 menaikkan kapasitas dari OPT-nya dari optionnya nah memang kalian harus cari agak banyak untuk masalah bahannya nah oke okay, kalau sudah berhasil otomatis upgrade akan sama rata dengan senjata di level 40 nah Udah gitu kalian bisa juga lakukan untuk baju ataupun armor yang lain mah bro Jadi kalian kalau memang pengen lebih hemat Kalian lebih baik cari bahannya dulu Oke, okay, jika kalian udah pakai fiturnya Ascian udah naikin level ke level pertama untuk dari senjata, armor ataupun uh, aksesoris, kalian tinggal upgrade aja di levelin maksimal untuk penggunaan bahan yang paling gampang ya pada saat di uh, fitur mining kalian. Jadi setiap karakter itu punya punya apa? punya second job itu bisa jadi mining. Nah kalau misalkan udah kalian tempat sampai level 20 dan kalian belum ada bahannya kalian sambil cari ya kalian juga upgrade Ini salah satu contoh gue bikin untuk uh, price yang sudah jadi apost untuk Uh, upgrade dari armornya ya karena memang cukup susah dan sangat mahal sekali kalaupun ada itu pun kita harus PO ya jadi harus minta dulu request karena memang susah di pasaran jadi otomatis gue manfaatkan lagi ascen sesuai dengan bahan-barang yang gue punya untuk armor pertama di awal level 25 nah ini pun nanti kedepannya gue pasti untuk upgradein jadi untuk nyari bahannya memang agak sedikit repot kalau memang kita nggak punya cat lain yang memang masih sama-sama cupu ya bro ya. Jadi mau nggak mau manfaatin untuk item pending. Oke, okay, kita memang uh, masih masih level awalan itu akan kesulitan untuk ng-upgrade item. E, aksesoris kalian karena barangnya pun nggak mungkin kalian dapatkan di level kita ya jadi mau nggak mau harus memanfaatkan e, merchant pending dan ini yang akan sangat susah nah ini termasuk salah satu aksesoris power crystal ini cukup sulit ya cari di pasaran e, nah buat teman-teman yang mau mainin baru-baru kalian bisa manfaatkan juga jangan terlalu obsesi untuk mencari e, bahan barang yang berwarna biru yang memang itu kelas GG kita akan kesulitan nanti otomatis akan kehabisan uang Nah kebeneran gue punya whisper card Jadi lebih baik kalian efisiensikan Dengan memanfaatkan kartu gratisan Yang dari quest fitur uh, Yang didapat setiap hari Ini kayak kebeneran gue dapat magic damage reduction uh, Untuk mantel ya bro ya ya gua pasang aja udah jelas itu pasti akan cukup berpengaruh mungkin dari statusnya juga kalian bisa periksa sendiri ya apa manfaat dan fungsinya dan kalaupun memang kalian masih bingung kalian juga bisa pelan-pelan untuk melakukan upgrade dulu terlebih dahulu setiap armor yang kalian pakai tapi ingat ya upgrade armornya yang awal-awalan kalian dapat dari dungeon e, seperti armor yang saya pakai rata-rata di level 25an untuk dungeon yang pertama nah terlepas dari itu gue juga coba untuk ngebuilding custom jadi dari topi e, masker mulut e, itu gue dapetinnya e, bikin bikin tapi lu harus dapat dropan e, untuk e, blueprintnya nah kalau lu udah bikin otomatis lu bisa manfaatin sesuai kebutuhan rata-rata defense ataupun e, m nah, salah satu contohnya ini karena gue emang gak dapat ini kar gratisan jadi, gue coba maksimalin aja karena gak bisa dijual juga. Otomatis gue uh, colokin aja ke senjata. Keren, Kok keren. Ah Oh my god Masa ada gagal ya Keren, kartu Parah bro Kayak apa ini? Aduh Cek keren. Oh. Oh. Gaming ngebug Oke <laughs> oke, okay, okay. udah ya. udah kelihatan tuh untuk uh, uh, refine nya tadi gue udah nyobain kemarin di di, di, di di konten yang kemarin. Terus yang sekarang juga udah maksimal udah muncul golden spike nya untuk uh, skill yang pertama. Ya udah kita langsung tester aja untuk masalah nyari monsternya yang memang setara dulu aja. Yang pasti sih nggak akan mati mati ini gimana caranya. Yang penting ada partner satu atau dua orang aja udah cukup untuk. Uh, Uh, price oke, okay. gue udah dapet adalah satu orangnya uh, DC uh, ataupun off ya. nggak apa-apa, ini kebenaran gue lihat itu jobnya hunter. Ini cukup bagus juga uh, di level yang gak terlalu jauh. Terus uh, gue coba TB dia dengan sistemnya nge-follow dia dari party. Nah, gimana untuk TB-nya gue ada skill untuk apos Mungkin teman-teman... Bisa building variasikan sendiri tergantung kalian e, sukanya dimana Karena di game ini tuh cukup variatif untuk setiap job levelnya Kalaupun memang kalian suka dalam satu karakter itu bisa berubah jadi tiga fungsi Dia bisa netral ataupun sebagai farmer ataupun dia bisa benar support ataupun memang full support Nah ini gue coba untuk ada di tengah-tengah Posisinya si Apos bisa tampol nggak terlalu banyak buffnya tapi dia TB mah bro dengan colokan-colokan armor dan upgrade tadi yang gue jelasin Nah, kalian juga manfaatin lah Yang kalian bisa bikin untuk skill cookingnya Coba dinaikin ini kebenaran dapat gratisan Jadi juga, jadi gue coba manfaatin Kayak fisikal damage, M-Attack, list 60, per setengah jam <laughs> Oke, okay, thank you so much Buat teman-teman tuh lihat, gue ada skill turun undeadnya Gue aktifin, otomatis Uh, dia nggak akan nyerang ke yang lain ya bro ya Dan gue ada skill untuk uh, defendnya juga Yang memang uh, nanti akan terbunuh dengan skill Santuari yang otomatis ini gue aktifin Nah setiap momen yang masuk dalam lingkaran Santuari gue otomatis modar ma bro Oke okay, thank you so much for watching please like and share to your friend ma bro See udah ada bye-bye